Kembali lagi di Sempoa Aritematika Yes Seperti yang kita ketahui Kemarin kita telah belajar bersama-sama 5, 1 Sampai 4, kemudian 5 Sampai 9 Setelah ini kita akan belajar Bagaimana Berhitung uh, Penjumlahan dan pengurangan 1 sampai 9 Oke kita perhatikan Misalkan Ada soal 2 2, maka kita harus naikkan 2 Kemudian ditambah 5 Kita harus ambil 5 Atau turunkan 5 Kemudian kurang 6 Maka kita harus mengurangi 6 6 itu adalah 5 dan 1 Kalau ini ada soal kurang 6 Padahal ini adalah kovisi 7 Maka kita harus kurang 6 kurang 5 dan kurangi 5 Ditambah 4 Kurangi 7 Maka Kita harus mengurangi 7. 7 itu adalah 5 Dan 2 Kita kurangi 3 Kita kurangi 5. 3 Jadi hasilnya adalah 2 Oke, Kosongkan semuanya Misalkan ada soal 9 Kita naikkan 95 Dan 4 adalah 9 kurang 8 maka kita harus mengurangi mengurangi 3 4 5, 5 dan 6 karena 8 adalah 5, 5 dan 6 oke kosongkan semuanya lagi ada soal 4, 4 kemudian 5 kita tambah 5 dan kurang 9 maka kita Bagaimana misalkan ada soal seperti satu kemudian kita tambah 8 maka kita harus menaikkan 8. 8 itu adalah 5 dan 3 maka kita harus nakan 5 dan 8 5 dan 8 5 dan 3 maka kita harus menaikkan 8 8 itu 5 dan Sama dengan 9 Kita kosongkan kembali sempuanya Misalkan ada soal 1 ditambah 6 Maka kita harus naikkan 6 6 itu 5 sama 1 5 dan 1 Ya itu namanya 1 tambah 6 jadinya 7 Oke Kita kosongkan sempuanya Kemudian ini Soal campuran penjumlahan dan pengurangan, misalkan ada soal 2 ditambah 7 berarti kita harus dupit 7, 5 dan 2 misalkan terus dilanjutkan lagi soalnya kurang 8, maka kita harus mengurangi 8, kurangi 8 itu berarti kurangi 5 dan kurangi 3, betul sekali jadi hasilnya 1 kira-kira seperti itu untuk teknik belajar semua 1 sampai 9 pengurangan dan penjumlahan semoga Anda bisa menggunakan dan mempraktekannya di rumah dan bermanfaat Terima kasih tetap selalu bersama Sempoa aritmatika Yes